Yang itu cuman insert bezelnya aja. Nah ini full rotating bezelnya itu terbuat dari keramik. Hello everyone, welcome back on channel Max Watch. Eh kali ini gue akan mereview salah satu jam yang udah kalian tahu banyak penggemarnya banget. Mungkin beberapa kalian yang udah ngikutin channel kita pasti udah tahu ya. Oh ya, yeah. gue pas sampein kalau kali ini akan ada giveaway buat kalian. Caranya gimana? Stay tune Oke, okay, tadi udah gue kasih petunjuk ya yang bakal gue bahas kali ini dari brand yang udah cukup banyak penggemarnya, Seiko prospects Nah, kali ini gue akan bahas dari Line Trans Ocean sebetulnya ini jam bukan termasuk yang baru-baru uh, banget ya uh, dia ini gue tahu dia rilis kurang lebih di sekitar awal Januari ya 2016 berarti udah lumayan lama uh, beberapa orang ada yang suka beberapa enggak tapi sebetulnya setelah gue lihat-lihat ini jam ada keunikannya tersendiri dibanding yang lain ya gue mau cerita sedikit sih kenapa jam ini unik well pertama untuk jam diver itu biasanya kan kalau seiko buat itu kan selalu terkesannya tool watch banget ya jadi kadang walaupun bisa dipakai di segala situasi tapi tetap aja ya kesannya tetap tool watch nah ternyata ada beberapa penggemar dari seiko itu yang pengen banget gimana sih walaupun itu tool watch atau diver watch tapi kesannya atau mungkin looknya biar bisa untuk sedikit atau mungkin terkesan lebih eksklusif ya nah akhirnya lahirlah ini yang namanya trans Ocean. sekarang gue bahas spek yang mulai dari looknya dulu ya Nah kalau dari Seiko kan biasanya rata-rata kebanyakan stainless steel atau titanium tapi tongkrongannya tetap ya terlihat tool swatch. Nah ini untuk bahan tetap dari stainless steel. Tapi untuk di bezel, nah ini spesialnya, di bezelnya dia ini terbuat dari white zirconia keramik ya. Jadi biasanya kalau seandainya ada jam keramik yang itu cuman insert bezelnya aja, nah ini full rotating bezelnya itu uh, terbuat dari keramik. Terus nggak cuma di ini aja, di bezelnya aja. Untuk di crownnya, ini ujungnya juga terbuat dari keramik ya. Nah terus untuk stainless steel, dia juga dilapisin sama diamond coating. Jadi bisa dibilang sih kayak semacam anti scratch gitu, tapi lebih dari hard coating. Biasanya Seiko rata-rata menggunakan hard coating. Kalau ini pakai diamond shield atau diamond coating ya jadi lebih uh, keras jadi lebih mungkin diharapin sama Seiko-nya dimaksudnya supaya lebih tahan goresan nah untuk kacanya sendiri kalian biasanya pasti tanya kan kacanya sapphire ke auto hardplex or mineral untuk seiko trans-ocean ini kacanya terbuat dari sapphire sama anti-reflective coating nah untuk movementnya sendiri di kelas tran Transocean ini, Seiko menggunakan kaliber 6R15, which is itu punya power reserve kurang lebih 50 jam ya. Udah ada fitur hack and winding juga. Selain spek yang tadi udah gue sebut, secara fisik sama movementnya di 6R15, untuk diameternya sendiri, ini menurut gue masih cukup bersahabat ya, buat semua jenis pergelangan tangan, mau gede, mau kecil, atau sedang dia masih oke okay karena dia memiliki diameter kurang lebih 43 mm terus laktulaknya ini kurang lebih 51 mm sama ketebalannya kurang lebih di uh, 13 mm ya jadi uh, ini kurang lebih di semua jenis pergelangan tangan masih nyaman nah ini contohnya kalau gue pakai di pergelangan gue yang lumayan kecil jadi, dia masih nggak um, terlalu oversize, tapi nggak terlalu small, ya. Pas banget, dan look-nya juga kelihatan lebih elegan. Cuman, dari segi personal sih, gue kurang suka di jenis lak-nya. karena lak-nya ini buat kalian yang ganti-ganti, suka ganti-ganti strap itu agak kurang bersahabat, ya. Jadi, kalian harus custom kalau seandainya pengen merubah strap ini jadi uh, letter pakai letter strap or else jadi harus di custom karena dia lucknya nggak terlalu universal ya berbeda dia jadi hanya khusus buat dia aja sih kayak gitu Oh ya untuk uh, bekasnya tetap ya seperti biasa ada logo Tsunami itu udah ciri khas dari Seiko Diver Ya, terus ada logo prospeknya juga, dan untuk backcase-nya Seiko mengklaim ini menggunakan plating berwarna pink gold, atau mungkin kalau orang bilang warnanya lebih ke rose gold ya, karena biasanya rose gold itu kan agak pinky gitu. Nah, untuk strap-nya sendiri jenisnya oyster, tapi lebih ke agak persegi ya biasanya kan Oyster dia agak uh, curvy kalau ini dia lebih persegi kalau untuk clasp masih tetap seperti yang lain ya 3 folded clasp dengan secure lock di sini, dan masih tetap ada logo Seiko-nya so ini aku rekomendasiin banget buat kalian yang pengen punya Seiko yang mungkin berbeda sama Seiko-Seiko yang lain ya dan untuk di kelas Transocean ini emang cuman ada dia aja sih jadi nggak ada yang mirip kalau yang lain-lain mungkin lebih ke Swatch or else tapi Transocean ini gue bilang modelnya stand out dia berdiri sendiri sih jadi buat kalian yang mau koleksi ini aku rekomendasiin banget ini buat kalian ya Seiko Diver Transocean Well, itu tadi Seiko TransOcean yang udah gua bahas sedikit dan gue rekomendasiin buat kalian Ayah sebelum gua close, gue tadi sempat mention ada giveaway Tapi gue belum kasih tahu caranya dan giveaway-nya apa Ya giveaway-nya itu gua mau kasih kalian Spinnaker Flush And then, caranya: like, subscribe, and comments. comment. Commentsnya nya semakin lu muji kita, semakin lu like gua. Mungkin peluang kalian bisa lebih banyak. Kita pilih dari komen yang paling keren banget. Terus, beda uh, sebutin bedanya di video kali ini apa kalian pasti tahu kan perbedaannya kita dari video-video yang udah ada itu apa itu juga kalian sebutin terus kita pilihnya juga dari komen yang tercepat saat video ini tayang so stay tune semoga beruntung jangan lupa klik like subscribe juga dan usahain gak ada tombol dislike kalau lu kepengen dapat giveaway dari gua. Oke, okay. see you on the next review. Bye.